Halo guys Pada postingan saya sebelumnya Waktu mancing Itu saya menemukan banyak Cumi-cumi ya Jadi Kali ini kita coba untuk Mancing malam Jadi night fishing Untuk mengejar si cumi-cumi ini Kebetulan Masih sementara musim Sampai katanya bulan 9, bulan 10 Masih musim di sini Di area Galesong, Makassar jadi kita berangkatnya hampir maghrib sore kita persiapkan peralatan dulu nah ini jaket saya nih apa mesti dipersiapkan pertama-tama lampu ya kita pakai tenaga aki, pakai panel surya yang siang hari jadi langsung ngecas baterainya untuk handelang di malam hari pakai lampu LED 12 volt jadi untuk cuaca hari ini lumayan cerah ya semoga kita target cumi-cuminya dapat banyak dan tidak ada kendaraan nantinya Oke okay? udah mulai maghrib guys jadi setelah sejam perjalanan senja mulai terbenam dan jangan lupa ya buat teman-teman yang baru gabung di like comment and subscribe biar kita bisa berteman dan bisa berbagi spot di tempat teman-teman masing-masing buat kita mancing Oke okay? ternyata mancing malam itu banyak kendala guys terutama visibilitas dan penerang ya kita harus siap untuk rekaman juga nggak begitu stabil ya harus butuh penerang yang cukup dan teknik yang digunakan nggak pas kalau menggunakan joran jadi teknik yang kita pakai cukup handline biar apabila ada cumi-cumi kita bisa menggunakan serokan jadi biasanya cumi itu ikut di dekat-dekat umpan yang kita pakai jadi untuk teknik menggunakan joran itu kurang begitu pas blood you have slain an enemy <laughs> Untuk kedalaman laut ini kurang lebih 40 sampai 60 meter ke bawah ya. Jadi cukup jauh kalau kita hookup. Jadi mesti ngejaga senarnya biar nggak poncos Nah ini dapat lagi jam ini lumayan besar. Pakai serokan. Kebetulan dia cum-cumnya ada dekat umpan yang kita pasang. Mau nanya apa lagi? Few moments later. Eh, nah, tentu setelah beberapa lama yang lumayanlah kita nah, ada 30-an ekor setelah beberapa jam sejam jaringan oke okay, kita ke umpan buatan handmade dari sikat gigi mata kairnya ada tujuh nih nomor tujuh yang beli dus terus yang putih ini sebenarnya tisu diikat dengan benang warna putih dan di dalamnya itu ada pemberat besi yang digunakan di tengah itu adalah besi payung bekas nah disambung ke sikat gigi untuk sikat gigi bekas untuk bagian kepalanya dan diberi mata agar menyerupai ikan dan ini mujarab sekali ya beratnya juga pas dan selalu hukap handmade later Nah ini nih, udah ada banyak cumi-cumi. Jadi kita waktu mancingnya itu waktu nggak ada bulan, jadi lampu yang kita gunakan itu dihampiri oleh cumi-cumi sebagai penerang dia untuk melihat umpan. Jadi kita mancing cumi itu ketika bulan baru atau uh, lawan dari bulan purnama. jangan lupa ya untuk tetap berkomunikasi dengan subscribe like and comment di kolom komentar berbagi spot yang potensial di tempat-tempat teman-teman biar kita saling berbagi informasi Oke okay. uh, nah oke okay guys segini dulu hasil pancingan kita malam hari ini lumayan banyak nih kalau jumlah ekornya mungkin lebih 100 ekor dan beratnya hampir sepuluh kilo kalau ditimbang ada banyak ya kebetulan memang lagi musim cumi-cumi dan katanya bertahan sampai bulan-bulan sembilan Semoga kedepannya kita mancing cumi dapat banyak seperti ini lagi. Oke, segini dulu dari saya. Terima kasih ya.